Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Afid Briliana, alumni angkatan 24 dan 25, lulus dari Man 3 Malang tahun 2016. Saya saat ini sedang menyelesaikan pendidikan di FK Universitas Indonesia, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Kusumo di Jakarta. Saya turut sedih ketika dihubungi Pak Sugeng selaku ketua ikatan alumni bahwa ada beberapa adik-adik di Man 2 yang diketahui positif covid akan tetapi, saya justru turut berterima kasih kepada Kepala Madrasah, Bapak Dr. Andes Muhammad Husnan, guru-guru, para asatid, yang telah memberikan fasilitas serta dukungan untuk pemulihan adik-adik. Ditambah lagi, dari peran alumni atas inisiasi Pak Sugeng, insya Allah ada berapa dari mas-mas, bambang alumni di bidang kesehatan yang turut membantu, baik secara daring maupun turun secara langsung ke lokasi. Nah, sekarang kita tahu ada varian COVID-19 yang baru, yaitu omicron. Varian ini termasuk dalam varian of concern dari WHO, dan varian Omicron juga menjadi permasalahan di banyak negara di dunia. Karena dikatakan memiliki keunikan akibat adanya mutasi pada protein spike 6970, sehingga target gen spike-nya menjadi tidak terdeteksi. Semenjak varian Omicron diumumkan, seperti yang kita bisa sama-sama lihat, angka penambahan kasus harian COVID-19 semakin meningkat. Di Amerika misalnya, mencapai lebih dari 800 ribu kasus per hari. Di Indonesia kemarin, mencapai lebih dari 2 ribu kasus per hari. Grafiknya terus naik dalam sebulan terakhir, bahkan pemerintah sudah memperkirakan jika puncak kasus varian Omikron Indonesia akan terjadi kira-kira pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. Tentu kita jangan sampai takut berlebihan. Meskipun omicron diketahui memang jauh lebih mudah menular, tapi sejauh ini gejala-gejala yang timbul justru lebih ringan. Namun tidak lantas hal itu membuat kita santai saja, kita tetap harus waspada dan hati-hati. Saya juga kebetulan awal pekan ini baru saja terkena kontak tracing, tapi alhamdulillah dari semua yang di tracing hasilnya negatif. insyaallah berkat menjaga protokol, tidak lepas masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita tidak perlu khawatir berlebihan Setidaknya ada lima alasan kenapa kita penting untuk menjaga protokol kesehatan. Pada akhirnya agar kita dapat kembali berkegiatan bersama, sekolah bersama, dan beribadah bersama, kita harus memproteksi diri kita, salah satunya dengan vaksinasi. Apalagi, mumpung sekarang sedang digalakkan vaksinasi booster. Mari kita ikuti. Setelah berikhtiar, kita juga sama-sama berdoa, semoga kita, keluarga kita, alumni, para guru, dan seluruh sikritas Akademikaman 2 Kota Malang senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Pandemi ini masih belum kelihatan ujungnya. Jadi, mari kita persiapkan diri dan hadapi keadaan ini, dibantu dengan proteksi 3M dan vaksinasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.